ketemu lagi dengan aku di tante gaming di arena bermain yang selalu aku mainkan untuk mencari cuan tambahan aku yang selalu bawa cuan modal receh yang kurang dari 100 ribu untuk mencari JP-JP dan WD-WD di gamenya si kakek Jewus bersama arena bermain gebiar 1,2,3 hari ini modal aku 95.000 ribu ya aku bakalan nyepin lagi di si kakek barang gebiar 123 dan memakai pola-pola yang sangat rekomendasi pola-pola yang hoki untuk kalian yang menunggu pola-pola hokinya dan pola-pola rekomendasinya langsung aja untuk kalian bergabung ke video terbaru aku dan jangan lupa juga kalian simak ya videonya dari menit awal sampai menit terakhir oke Aku untuk pola pertama ini Aku memakai putaran 17 Putaran otomatis Di dua checklist aktif Spin cepat Dan checklist lewati layar Dan pastinya Untuk pola pertama Aku sering banget ya Untuk nyepin di bed 2400 Karena aku jarang banget Untuk nyepin di bed yang kurang dari 2400 guys Kenapa? Karena biar lebih mudah untuk mencari gratisan Dan skater-skater yang cuannya positif sekali ya Oke taruhan gandanya di pola pertama itu wajib banget untuk diaktifkan Oke untuk pola kedua Posisi taruhan ganda kita nonaktifkan dulu Dan masih di checklist yang sama Di sepin cepat dan checklist lewati layar Aku memakai 10 putaran otomatis Oke untuk pola kedua ini kita jangan terlalu lama ya Untuk bermain di bed 2400 Aku langsung aja naik ke bed 4800 guys Oke ini bakalan memudahkan sekali ya Untuk mencari gratisan Kalau kita memainkan bed lebih cepat Memainkan bed satu tahap Satu tahap Oke pola yang kedua Sudah selesai Dan kalau di wow skater 3 dong teman-teman Oke, kita pindah pola, kita pindah pola ya. Scatter 3 sudah mulai. Wih, cakep banget. Cakep banget. Scatter 3 tadi pas banget ya di stop spin 10 putaran otomatisnya langsung muncul scatter 3. Dan aku langsung berpindah ke pola manual itu memakai checklist turbo dan checklist lewati layar. Baru saja satu kali di manual, ini rekomendasi sekali gratisannya langsung Nempel guys Oke kita nikmati dulu Gratisan pertama Oke sudah aman banget kan Kalau kita mendapatkan gratisan pertama Sudah main ke bed yang lebih tinggi ya Oke dua warna sekaligus kali kalinya -kali masih minim banget nih Baru dua ya teman-teman Semoga, semoga ada kali kalian dan kejutan yang tiba-tiba datang ya Oke, ungu, konek wih sayang banget dong cincinnya, hanya kurang satu guys Oke, ada kali 3 wah kali kaliannya masih minim banget teman-teman, hanya lima Oke, kuning biru pecah Oke, cawan juga connect nih Oke, empat kali pecah dong Oke, ungu juga ikut pecah guys Oke, ada kali dua Oke, 16.000 dikali 7 Oke, aku dapat nice 115.000 Oke, lumayan Bisa nambahin banget modal aku ya Untuk cari lagi tambahan cuan di si kakek Oke, untuk aku mencari lagi tambahannya, cuannya, karena nggak mungkin banget kan, dari modal Rp 95.000, aku tarik cuan hanya Rp 190.000 lebih ya. Oke, untuk mencari tambahannya, kita kembali lagi aja ke pola-pola awalnya ya. Oke, ada kali biru nih, kali biru dan kali 6 yang connect. Oke, aku dapet nice ya, dapat nice. Ini aku memutar ke pola 17 putaran otomatis. Oke taruhan gandanya diaktifkan ya Ini ingat banget ya teman-teman Di pola putaran pertama otomatis Taruhan ganda itu wajib banget untuk diaktifkan Dan checklist lewati layar harus tetap hidup juga ya Oke untuk pola yang kedua Ini pola selanjutnya di pola 10 putaran otomatisnya Aku coba main ke B10K ya Oke kita coba mainkan bednya ke bed yang lebih tinggi lagi Biar lebih mudah dan lebih cepat lagi untuk memancing gratisannya Wih cakep banget nih cawannya Connect di luarnya mudah banget ya Oke untuk ke pola manual Pastinya memakai checklist turbo Oke checklist lewati layar Kita coba mainkan Untuk dinonaktifkan ya Oke lanjut ke manual lagi lanjut di manual lagi oke yuk kasih kali kalian dong ini pecahnya enak banget loh di momen manualnya wih enak banget yang beberapa kali pecah guys di momen manual nyampe ke cuan 75000 yang banget ya oke cakep banget beberapa kali pecah nyampe cuannya enak banget di luar ternyata aku lanjut untuk manual gratisan kedua langsung nempel lagi guys Oke, kita gaski nikmati gratisan yang kedua. Pecahnya banyak banget ada kali dua Pastinya kali dua yang pertama banget untuk connect di game Si Kaki Zeus. Oke, dan untuk kalian yang sudah menyimak polanya dan trik pin dari aku di game Si Kaki Zeus di arena Gebyar 123, wajib banget untuk kalian share dan like ya, teman-teman wajib banget jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian sebanyak mungkin biar lebih rekomendasi lagi arena gebiar 1,2,3 nya dan jangan lupa juga untuk setiap hari kalian nyepin, -nyepin di game si Kakejews, langsung aja untuk selalu bergabung di arena bermain gebiar 1,2,3 link bermain pastinya sudah sudah ada di deskripsi aku ya oke dapet nice kali kaliannya masih ini ya masih 6 teman-teman mudah-mudahan bisa naik lagi ke kali kalian yang lebih aman wah cakep banget nih jam pasirnya di gratisan 10k ini di dalam prispinnya mudah banget untuk connect cakep banget dong ini pecahnya enak banget nyampe ke cuan 90000 Wow ayo dong kasih dong kali kalian Hampir kecuan 100 ribu. oke cakep banget 99.000 oke dikasih kali kalian yang, yang connect dan pastinya dikali 11 ini langsung sensasional 1 JT Wow ini yang diharapkan ini yang ditunggu-tunggu akhirnya ketemu juga di gratisan di bed 10 k aku ya Aman banget kan kalau kita memainkan bed isi gratisannya pastinya aman sekali dan sangat rekomendasi sekali isi cuannya ya oke teman-teman ini semoga pola-pola yang setiap hari aku mainkan untuk kalian selalu rekomendasi ya selalu rekomendasi banget untuk kalian nyepin-nyepin di sikakejewus dan selalu membuat kalian positif untuk JP dan WD pastinya di game sikakejewus dan jangan lupa juga untuk sekian nyepin-nyepin di arena gebiar 123 bahwa wow, rekomendasi sekali isi cuannya. Oke teman-teman, nanti ketemu lagi dengan aku.